teman-teman kita menggunakan jasa ojek ya teman-teman di sini untuk uh, menuju air terjun Bajuin Park nah di situ kita menggunakan jasa ojek satu kali naik kita membayarnya lima ribu rupiah ya nah di situ kita menuju air terjun Bajuin Park ya nah di situ perjalanannya kita menggunakan bisa jalan kaki dan menggunakan jasa ojek, itu ini kami menggunakan jasa ojek ya, karena timun kita di. bagaimana nih objek wisata air terjun baguini, kisaran 500 meter ya, naik ke atas ya. tapi kita lebih simpan menggunakan ojek. Ada yang jalan kaki, teman-teman. Ada yang menggunakan biasa ojek juga. Jalanannya cukup enak ya, Enggak terlalu ribet dan terlalu gimana ya, karena di sini ada jalan kaki dan jalur ojek ya untuk kita ke air terjun bajuin yang di Plehari ya ini tempatnya Plehari kita udah sampai di ke air surti bagian Teman-teman. Ini kawasan air terjun lajuin Dan kita di sana udah sampai nih ya teman-teman di pangkalan objek bagian asing. Karena ini udah sampai. Nah disitu situ ada bunyi pemandangan indah, foto-foto luar biasa teman-teman. Yang beruntung sini, ayo ke sini ya teman-teman. Karena ini tempatnya bagus banget untuk kalian. Dun bajuin pop fly Hai ya. tuh alamnya ya dan disitu ada waduk ya untuk air ini batu ya dan alamnya nih pegunungan yang kita pandang ini batunya alami ya untuk spot foto-foto di sana ya. Hmm, disitu kita nah disitu ada air terjunnya ya kita bisa ke bawah untuk mandi dan gitu ya. tapi gunakan baju ya untuk ada baju ganti untuk mandi di sana tadi ya teman-teman ya Oke okay, teman-teman kita lanjut pulang ya teman-teman pernah udah hampir Madrid ya kita menuju pulang kita menggunakan jasa ojek lagi ya kini perjalanan kita menuju pulang ya menggunakan jasa ojek lagi kita ya karena jasa ojeknya sampai di pangkalan ojek ya